untuk mengajar sehingga nantinya pada waktu mahasiswa itu uh, real teaching atau mengajar secara langsung di sekolah sudah siap. Jadi makanya institusi membekali kami membekali mahasiswa dengan mata kuliah uh, mikro teaching. Mata kuliah ini sifatnya wajib yaitu dengan beban SKS 2 SKS dan dengan syarat-syarat yang telah menempuh 100 SKS Kemudian telah lulus mata kuliah tertentu. Mata kuliah tertentu itu misalnya yaitu mata kuliah profesi kependidikan, dia sudah lulus lalu mata kuliah belajar pembelajaran, kemudian perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Jadi mata kuliah-mata kuliah itu merupakan prasarat bagaimana uh, seorang calon guru bisa uh, mengajar dengan baik. Dalam mata kuliah profesi kependidikan, seorang guru diajarkan uh, tentang hak dan kewajibannya, tentang supervisi pendidikan, tentang bagaimana dia bersikap uh, menghadapi siswa-siswanya, dan bagaimana profesionalis profesionalisme seorang guru itu uh, seperti apa, dan mata kuliah yang lain. Kemudian Bapak Ibu, waktu pelaksanaan microteaching itu kalau dalam uh, universitas kami sama dengan universitas yang yaitu 16 16 kali tatap muka. Di mana 16 kali tatap muka itu terbagi menjadi uh, dua bagian yaitu teori dan praktek dan evaluasi. Teorinya uh, teori pada uh, pada pertemuan 1 sampai 5 yaitu uh, konsep apa itu microteaching itu ditanamkan kemudian uh, review tentang materi-materi prasyarat untuk menempuh mata kuliah itu direview kembali dalam pertemuan 1-5 nah kemudian juga dijelaskan mengenai tata cara bagaimana melaksanakan perkuliahan kemudian kontrak kuliah dan lain-lain sepertinya nah kemudian yang bagian kedua yaitu 8 kali tata muka itu merupakan praktek-praktek jadi praktek Praktek mengajar, praktek mengajar, praktek mengajar, kemudian evaluasi bersama tim teaching yang ada dalam kelompok micro teaching dan kemudian evaluasi evaluasi itu dilakukan baik secara individual maupun klasikal itu sebanyak tiga kali tatap muka biasanya pada tatap muka ke sembilan, tatap muka ke lima belas dan tatap muka ke enam belas begitu. Nah evaluasi yang uh, di sini itu evaluasi klasika kalau evaluasi tiap penampilan mahasiswa itu ada uh, dalam setiap pertemuan pada saat uh, praktek mengajar. Nah. Kemudian pelaksanaan itu kalau di universitas kami yaitu pada uh, awalnya ditentukan praktikan berapa jumlah praktikan dan siapa uh, pembimbing dosen pembimbingnya. Dalam satu tim teaching itu biasanya 6 ya, ya. Dalam satu tim teaching itu biasanya ada 5 sampai uh, 10 mahasiswa dengan dos, satu dosen uh, pembimbing. Uh, kemudian setelah mereka mendapatkan pada awalnya mereka akan mendapatkan uh, pengarahan pembekalan Network teaching dari uh, tim universitas yaitu tim UPK unit uh, unit apa namanya unit praktik praktik lapangan dan ke kemudian mereka masuk ke dalam kelas-kelas eh, mikro. Dalam masa pandemi ini kelas-kelas mikro juga tetap ada walaupun dilakukan secara online. lapte ke kelas kelas lapte ke lapte mereka lapte ke lapte ke lapte ke lapte ke lapte ke membuat RPP, dan mereka sebelumnya juga telah menempuh mata kuliah magang, di mana pada magang satu, mereka mempelajari tentang terana perasana yang ada di sekolah, lalu magang dua, mereka mempelajari bagaimana seorang guru membuat RPP, bagaimana guru mengajar di sekolah. Sehingga pada saat mata kuliah micro teaching ini dilakukan, maka mereka sudah mempunyai bekal, oh dari sekolah itu seperti ini, gurunya nah kemudian setelah dilakukan itu dilakukan perbaikan silabus rencana pembelajaran dari dari yang telah mereka ber, mereka buat dalam kelompok mikro teaching, mikro -teaching kami juga melakukan dulu se tim teaching seperti license padec itu jadi apa namanya RPP dan instrumen pembelajaran yang telah dibuat oleh mahasiswa itu diperbaiki secara bersama-sama dengan uh, uh, apa, evaluasi dari teman sejawat dan evaluasi dari dosen pembimbing. Uh, Lalu, setelah itu, mereka praktek mengajar. Dalam praktek mengajar itu, semua uh, tim itu menjadi siswa, dan uh, salah seorang dari mereka melakukan micro teaching, kemudian uh, dilakukan. Evaluasi dengan memberikan uh, review, uh, dengan memberikan evaluasi bagaimana penampilan dari calon guru itu dari uh, evaluasi dilakukan oleh uh, teman-temannya juga oleh uh, dosen pembimbingnya. Lalu dari evaluasi uh, itu diperbaikilah penampilan mahasiswa tersebut, mahasiswa tersebut untuk uh, penampilan berikutnya. Nah pada uh, pertemuan 9, tadi yang lima uh, dan 16 belas itu dilakukan evaluasi keseluruhan. Jadi setelah semua tampil uh, nanti seperti apa, uh, apa kendalanya, kemudian uh, solusinya seperti apa? Nah itu untuk memperbaiki kuperkulia uh, um, mikro pada dekade-dekade yang akan datang. Hmm. Uh, jadi karena kondisi eh, kondisi COVID maka pembelajaran mikro teaching di kampus kami dilakukan dengan Elma. Jadi Elma sudah ada eh, di kampus kami juga. Nah ini eh, bisa dibuka oleh mahasiswa. Jadi di situ mahasiswa bisa mengirimkan eh, videonya, lalu kita bisa men menilai videonya, bisa diserkan di situ oleh tim tim eh, tim mikro teaching dan juga dievaluasi bersama. <tuh> Nah, selain menggunakan Elma, kami juga menggunakan uh, grup WA ya, atau menggunakan uh, email untuk mengirimkan video dan lain sebagainya dan nah, kemudian kita evaluasi satu bersama sama juga kadang menggunakan uh, apa itu Zoom meeting. Nah. Kemudian evaluasi micro teaching, evaluasi micro teaching kami menggunakan Uh, buku penilaian pembelajaran mikro teaching yang sudah dibuat oleh tim dari UPK. Nah, di dalam buku itu <coughs> uh, juga ada uh, penilaian, jadi penilaian lembar dan perilaku personal dan sosial. Kemudian juga ada uh, lembar penilaian uh, bagaimana um, RPP yang sudah dibuat oleh siswa. Kualifikasinya uh, seperti apa. Kemudian juga bagaimana uh, praktek yang dilakukan oleh siswa saat, mahasiswa saat micro-teaching itu. Jadi seperti ini, dalam dari lembar itu, jadi uh, mahasiswa akan, nanti akan tampil, uh, minimal itu lima kali tampil. Kemudian dinilai dengan lembar-lembar uh, penilaian tersebut, lalu di-share dan digunakan untuk memperbaiki, untuk uh, perbaikan pada penampilan micro berikutnya. Kendala-kendala yang kami alami dalam masa pandemi itu antara lain kalau masalah sinyal gitu ya kadang siswa mahasiswanya tempatnya jauh sinyalnya susah sehingga mereka uh, agak terlambat untuk mengirimkan videonya kemudian masalah kota yang terlalu besar jadi diatasi dengan uh, mengirimkan alamat Google Drive-nya untuk bisa kami buka. Uh, lalu kehadiran jumlah uh, biasanya kalau kita tanpa pandemi itu kan peserta yang lain menjadi uh, menjadi siswa. Tapi kalau dalam, dalam masa pandemi itu apa kan mereka yang praktek di rumah biasanya menggunakan siswa gitu. adiknya atau uh, kakaknya, saudaranya seperti itu. Uh, demikian secara singkat mengenai uh, uh, Pembelajaran mikrotising di masa pandemi yang kami lakukan Ada kurang lebihnya saya yang mohon maaf Mengingat waktunya juga sudah sangat terbatas uh, Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih Atas pemaparan materinya oleh Ibu Sri kami SPD MPD untuk selanjutnya, memasuki sesi tanya jawab di sini sudah beberapa masuk beberapa pertanyaan. Mungkin nanti saya bacakan, dan narasumber bisa langsung menanggapi. Untuk pertanyaan yang pertama ini, dari saya ambil dari Live YouTube. Krisma Harifa dari SMP Negeri 2 Lotu Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara ingin bertanya untuk Ibu Ani, Ibu daerah kami baru masuk zona merah. Bagaimana cara yang tepat untuk pembelajaran dan penguatan karakter? Monggo Bu Ani bisa langsung ditanggapi. Krisman, Krisman Herifah. Baik Bu Krisman Hanifa terima kasih apresiasi dan semangatnya untuk belajar bersama-sama. Bagaimanapun masa pandemi memang tetap guru dituntut untuk bisa melayani siswa sebaik mungkin. Meskipun masa zona merah berarti pembelajarannya full melalui pembelajaran. E, daring atau melalui Virtual tanpa harus ada e, Tatap muka Nah untuk mengatasi Jika memang siswa itu memiliki Aset internet Atau memiliki HP Bisa melalui e, gadgetnya Jadi bisa zoom meeting dan sebagainya Atau mungkin video call Tapi ketika anak itu e, Tidak punya Itu bisa dengan eh Mengumpulkan tugasnya tidak harus tiap hari. Jadi tugas itu dikumpulkan dulu misalkan satu minggu sekali atau dua minggu sekali. Itu, itu pun tidak harus siswanya sendiri yang mengumpulkan ke sekolah. Bisa diantarkan oleh e, orang tuanya. Maksudnya tugasnya itu pun juga bisa dikumpulkan oleh e, orang tuanya. Itu saya rasa jawaban dari saya. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya.